Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sahabat semuanya Kita mungkin selama ini tercengang melihat simbol-simbol Illuminati di negara-negara lain Saat mendengar bangunan-bangunan Illuminati, pikiran kita akan langsung terbawa menuju ke Menara Jam Arab Saudi Ke Patung Liberty di Amerika Serikat, ke Menara Eiffel di Paris, ataupun ke Kota Astana di Kazakhstan Tanpa sadar kita telah merupakan bahwa begitu banyak simbol-simbol Illuminati tersebar di negeri kita sendiri, Indonesia Apakah kebetulan? Apakah hanya cocok logi? Namun sebenarnya tidak ada kebetulan dalam perencanaan Apalagi di dalam dunia arsitektur Semua ada filosofinya, semua ada fungsinya Apalagi simbol-simbol itu diketahui asal-usulnya Dan kemudian berkembang secara masif di seluruh dunia Kita dapat melacak siapa perancangnya Dan kemudian menelusuri rekam jejaknya Tanda-tanda iluminati itu banyak namun dalam bentuk bangunan, umumnya yang digunakan adalah All Seeing Eye Simbol mata satu yang merupakan simbol dajjal atau lucifer yang mengawasi Simbol Obelis Tugu batu tunggal yang melambangkan kekuasaan diambil dari kepercayaan kuno. Obelis dianggap sebagai simbol kekuatan patriarki yang mampu mengontrol masa Entagra Gambar segi lima Kesimpangan menurut ajaran Kabbalah. Api Abadi Api adalah simbol pencerahan, tapi sekaligus dianggap sebagai representasi Lucifer. Patung yang memegang Api Abadi disebut sebagai Dewi Semiramis yang menggambarkan kehancuran dunia lama dan penciptaan dunia yang baru. Sebenarnya ada apa dengan semua simbol tersebut? Mengapa harus ditanggapi secara serius? Apakah tidak terlalu berlebihan? Sebagian besar orang akan mengolok-olok orang yang percaya pada kemunculan kaum Illuminati ini. Dan mengatakan sebagian Muslim lain yang percaya terhadap adanya simbol-simbol simbol Dajjal sebagai orang bodoh. Padahal Rasulullah Alaihi Wasallam telah memperingatkan kita 14 abad yang silam. Dari Ibnu Umar, Rasulullah SAW bersabda, Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak buta sebelah matanya. Ketahuilah sesungguhnya Al-Masih Ad-Dajjal Al itu buta sebelah matanya yang kanan. Seakan-akan matanya itu buah anggur yang tersembul Hadis ini menjelaskan bahwa Dajjal itu bermata satu Akan tiba masanya, Dajjal akan menjadi pujaan sebagian besar penduduk bumi Padahal sebenarnya hanya Allah yang berhak dipuja Dalam hadis Anas, Rasulullah SAW bersabda Dan di antara kedua matanya termaktub tulisan kafir Dan dalam riwayat lain disebutkan, kemudian beliau mengejanya kafara yang dapat dibaca oleh setiap muslim Jika berdasarkan hadits ini Apakah kemudian kita akan mencari pria Yang dikidaknya ada tulisan kafarah Tidak juga Karena setiap muslim tahu bahwa Semua sifat dan perilaku Yang ditawarkan oleh dajjal merupakan Bentuk pengingkaran kepada Allah Namun sebagian besar dari kita menafikannya biarlah pola pikir Dan gaya hidup muslim saat ini Lihatlah hukum yang kita gunakan Hukum Allah kah? Lihatlah sumber penghasilan kita ribakah Lihatlah makanan yang kita makan Halal kah? Lihatlah pakaian yang kita kenakan Syarikah? Kita akan terpanam melihat begitu banyak simbol ilmiah tiada di dunia termasuk di Indonesia Keberadaan simbol-simbol ini berfungsi untuk memberi tanda kesaksian Wahai Dajjal, segeralah datang Kami sudah siap menyambutmu namun bagi sebagian besar muslim sadar atau tidak sadar, simbol-simbol Illuminati ini malah menjadi gaya yang kekinian. Mereka tak sadar sudah mengolok-olok sadar Rasulullah. Allah ma'alam bissawab.